Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tentunya di channel Irma Nova Asriati. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik aja. Baiklah pada kesempatan kali ini saya ini sudah siap-siap ya untuk ke masjid sholat. Tarawih kita lihat ya di Masjid Raya Idirayu ya Bagaimana suasana malam pertama salat Tarawihnya ya teman-teman See you next time di masjid Oke okay, terima kasih teman-teman sudah menunggu Sebelum mengikuti saya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 agung Darussalihin Aceh Timur idi rayo ya Oke okay, cus wow, ramai sekali udah ya teman-teman mesti ini ya malam pertama ini teman-teman ya Nah ini masih belum penuh ya teman-teman. Beginilah suasana di malam pertama ya. Nah ini ya. Ini sekarang kita buka. Kita mau baca doa apa ya. Doa. ini Kanzul Arashi halaman nah ini ya kita baca oke okay. nah ini dia ada padilah padilahnya lengkap banget ya ini ya teman-teman bisa baca sendiri ini ada latinya dan juga artinya ya dan di setiap pembelian ini ada dikasih ini Asma digital ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah subhanal malikil quddus. Na ilaaha illallah subhanal 'adzimul jabbar. Laa ilaaha illallah subhanar rauhir rahim. لا إله إلا الله سبحان الغفور الرحيم لا إله إلا الله سبحان القريم الحكيم لا إله إلا الله سبحان القبيل المصيد لا إله إلا الله سبحان اللطيف القبيل Kemudian kita lanjutkan, La ilaha illallah subhanal samadil ma'bud, La ilaha illallah subhanal ghafuril wadud, La ilaha illallah subhanal wakilil kafil, La ilaha illallah subhanal rafiibil hafidh, لا إله إلا الله سبحان الدائم القائم لا إله إلا الله سبحان المحي المنين لا إله إلا الله سبحان الحي الضيون لا إله إلا الله سبحان القالب لا إله إلا الله سبحان العظيم Sama-sama ini maklumat, tetap pada malam ini wajib dan ini di buah kuasa. Ini wajib ini apa ini ini ini wajib Nah ini posisinya Sudah selesai ya solat tarawihnya di malam pertama ya teman-teman ini jalan keluar ya nah ini malam pertamanya sangat ramai ya teman-teman ini posisi di sekeliling di sekeliling masjid ya teman-teman ini malam pertama ya teman-teman ini harus kita tunggu ya kita harus kita tunggu ini dikarenakan padat banget ya teman-teman Thank you. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang berpuasa ya teman-teman. Semoga berkah ya teman-teman dan diberikan kesehatan ya teman-teman. Oke, ini bisa nih, dikit-dikit kita keluarkan ya. Kayaknya nih pak. ini orang-orang pada mencari jalan keluar masjid ya dikarenakan ini sudah selesai ibadah sholat ibadah sholat ya teman-teman ibadah sholat tarawih ya teman-teman di malam pertama nah ini masih ramai juga di sebelah Sana ya, teman-teman. Sana ya, nah ini posisinya sudah pada berkeluar, ya sudah tidak padat lagi, ya teman-teman. Ini mobil-mobilan, ya, mobil-mobil semua lagi mencari untuk keluar ya oke okay, saya mau pulang bertemu lagi di studio saya oke okay. oke okay, ini sudah di rumah ya sudah sampai di rumah ya teman-teman so yang baru pertama kali mampir jangan lupa subscribe like comment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 and